Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamu wabarakatuh. Alhamdulillah. dan Islam wa Alhamdulillah umat sayyidina Muhammad اللهم صل وسلم lisani ya oli usah di lisani wah Muhammad Insya Alaihi Wasallam Allah mendoakan tahu waktu وَتَنْقَلِقُ بِهَا الْحُسُبُ وَتَلِينَ بِهَا السُّعُبُ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَالصَّعْبِهِ وَمَنْ إِلَيْهِ مَنْسُبُ قَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِلَّا كَانْتَ الْعَلِيمُ رَبِّي جِدْنِ عِلْمًا وَالرَجُّقْنِ قَحْمًا رَبِّي شِرَحْ لِي الصَّ ويصير لي أمر واحد العقدة من الثاني يقهوى قولي وسدد الثاني وح قلبي بحق صلى الله عليه وسلم لما ريد الحق قردن تبعه ريد الباطل باتيل ورجل تتنابه لما علمنا رشدنا من شرور أنفسنا ومن amma ba'da pemirsa pengajian Banyu online yang dimuliakan oleh Subhanahu wa khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, satriz, para tokoh-tokoh sesepuh. Lahaupun dimenin dengan lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu online. Mari kita bersama mengaturkan kegiatan kajian kita aturkan kehadiran bagi Nabi Muhammad SAW. Sekarang setuju keluarga-keluarga, serang sahabat-sahabat beliau, raji-raji pon petera-petera turunan epon, keluarga dalem epon, para tabihin, para tabihin, para nabi, para udusan, para wali, para imam, imam mujtahidin, para umulamak, para sufiyat. Mengarang ilmu-ilmu syaraya. Kuru-kuru, ketahuan-kuru, setujuan kuru-kuru, dan tak sakit. Begang sepo, begang sepo laki, maupun bini. Jangan datang ke Fok saja mah. Jangan cakap, jang, jangan jang, cakap kenalan, kenalan berat-berat sampai beratan kulit saja. Kalau orang suka baik fokus, dapatan kulit saja. Atau tak orang suka apa, tidak dapatan kulit saja. Peran ganjaran fokusan kamu beratan kulit saja. Rasa dahosul kalau bantai Kristia je. Rasa lebih fokus dia bantai Kristia je. Kristia je umat Islam, laki maupun bini. Mater sejana, eh separuh tu seterusnya. Tetapi ramai pelakau pun. Selamat dari seksan Allah. Tetapi orang ahli serbis dan Allah, insya Allah, papan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya para ulama, para syahid, para sahidin, para puru para penulis po. alamat kalaban gengin yang barokah-barokah konsine jemput. Alamatan kotoran kulis teji. Saran alak kotor kotoran kulis teji. Galak kotoran kulis teji. Saran kotoran kotoran kulis petan Saran kotoran kotoran kulis teji. Saran kotoran kotoran kulis teji. Saran Saya lebih fokus dapatkan peristiwa. Walau menteri senantiasa akan mendapatkan beritaan serang pengampunan dari Tuhan Allah Subhanahu Wataala, mendapatkan kelangkaan serang belas kasih saya dari Tuhan Allah, mendapatkan pertolongan serang perlindungan serta. Bimbingan Eman Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mater kenginya, maunan inaya kipahyari ayat. Bintaya timaya Eman Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mater kenginya baru karena bulan Ramadhan, baru karena bulan Ramadhan, baru karena bulan Ramadhan, baru karena Baru karena tarawihan, baru karena tadarrusan, baru karena para ulama, baru karena para ahli al, baru para syuhada, baru karena para solihin, baru karena para guru, baru karena sepot, baru karena penambah baru kaomorah, baru kailmunah, baru kertana, baru kerjikirah, baru kaban, baru karena foto nah, baru keluarga nah, baru kesan tersantrena, baru kejamaah nah, baru kejamiyah. Perkataan-perkataan, kalimat-kalimat. Permasalahan tambahan topik seni hidayah. Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelajah-jelajah depan Allah. Kecemburan-kecemburan, kekompiran-kekompiran, kepuasan-kepuasan, kebahagiaan-kebahagiaan di akhirat.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 Ebalan jangkau umur untuk taat Allah benda kenabian Allah. Jangkau umur ilmu menjunjung tinggi atau menambah. Beroleh sehat badan selamat aman dia cuba di musibah dia berair bencana dia merapat Selamat dari petena petena. Selamat dari kedaliman dan dan tingkiran dan sitikik. Bela peroleh sebelah perannya lalang ganggu. Selamat dari kekafiran kefasikan kekafiran kemiskinah sama dari kering ate kotor ate, kata ate kering ate kering ate lopen ate maten ate, kemudian peroleh lebih banyak dan masih manfaat dan masih berkah, daripada kacau tercapai cita-cita sukses usahaan tergabul pernyuanan pernyuanan. Bisa dikudin dalam pan-pannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rasaki perjuangan-perjuangannya pun para ulama. Jadi sebab jadi jalan jadi perantaraan antara kuasa Islam dan komad Islam, jajana Islam dan komad Islam, mendengar Islam dan komad Islam. Allah hadir niat, walau kulinyatin salihat, walau niatil kubulu dan membelisul. Walayli kulli ma'mul bihaqi Sayyidina Rasul, Habibina Abil Batul, Sallallahu Alaihi Wasallam, Umul Fadiha. Al-Fadiha. Al-Fatihah. Para pemeriksa, para mitra pengajian Maju'i On yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah. Al Alhamdulillah. Alhamdulillah kita banyak bersyukur dan junun da pun Allah Subhanahu wa taala. Sampunlah ta kita nyon de Allah taala barokana bulan Recep nyon barokai on bulan Syaban nyon malamaskar Dapat ke bulan Ramadan alhamdulillah. E paling indah dekat ke bulan Ramadan Allahumma baarik lanaa fii Rajab wa Sya'ban wa ballighnaa Ramadhan ana pemata nrusaki wa ballighna Syawal wa annadul qada wa dzulhijjah kuntana wa Ramadhan Sepenting dia dapat ke bulan Ramadhan. Dekat tak dapat ke bulan Syawal. Untung. Mati bulan Ramadhan. Bebas dari seksaan. Dekat tak dapat ke bulan Ramadhan. Dekat tak dapat ke bulan Syawal. Untung. Kalau mau noreng mati bulan Ramadan, hendak bebas dari seksaan. Tausah seks, mau n tak seks? Sebab dia yang ahli syurga. Allah membarik lana firanya bawa syaban, wabalegna Ramadan pada pagi dekat bulan Ramadan tu set. Jangan elan dan ya, kalau tak ada ke bulan syawal, seperti penting dapat ke bulan Ramadan. Mati bulan Ramadan. Untuk. Ke bulan Ramadan, menikah penuh dengan pengampunan. Penuh dengan maufirah kepada Allah SWT. Bulan Ramadan juga bulan kapungan bulan keridoan, Epon Allah Subhanahu Wa Taala bulan terkabulnya pernyoanan pernyoanan permintaan permintaan doa doa. Bulan Ramadan bulan puasa sewajib. Tengok tak pada kentel. Dan puasa-puasa sunnah. Selain panika namun puasa sunnah. Namun puasa bulan Ramadan, si wajib. Maka sehari dari bulan Ramadan, tak kena yang penting. Menpengpulaukala puasa di luar bulan Ramadan. bab nilai epon wajib kak polo kali lebih bagus lagi. Orang apa puasa penikah apa puasa bulan Ramadan, kentop bekal tercapai cita-cita. Pokoknya fokus puasa. Puasa nikah latihan kagumi jujur. Wahsapa ni kalah tan keangkuh itu yang ada, ada korupsi. Jadi pula imsak boleh korupsi boleh. Aneka urusan latihan ketengah-tengah dengan kediktis kedisiplinan tidak ada yang tahu Mungkin pun pada korupsi, ini kenapa apa? korupsi yang kepak aku lakuk. Jangan benar Jangan yang siang. Yang jet geng korupsi. Jadi psikogji kan. Patengat tek pada disiplin. Dapat kau wajib insaf ke insaf. Kita dapat kau kena nak apok ke nak apuk kah. Siapa saja buka. Menjelah. Pegunlah an lah. Pegunlah dek Pak Kau atau Magrib. Atahal kita tak dek Pak. Nah, apa baru? Puasa panika latihan jujur. Mungkin tak jujur ada ring bis. Ada ring, ada cewong ini. Ada ring, oh ini. Puasa panika tak boleh torain dari bibir. Mungkin bihun kesap, bila saus keng kunbolana, heyo sap keng kuih tisu. Mungkin keng kunleb lembal leb, ye je keng lembal leb apa? Keti latihan jujur latihan, ungkuan latihan tengah tengah latihan disiplin. Benih keng bolana itu mukorer, itu mukorer tak itu ini ke Allah taala wa'ada man samahu bi bulughil maqsud wal maqbul Allah menjanjikan deh orang-orang yang siakwas sebulan Ramadan total deh pak deh ke maksud ben saya diangan-angankan ben saya kata roet karena ngaku bulan Ramadhan bulan siakum, si penuh dengan keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan yang tersimpan di dalamnya kebaikan-kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya. Di dalamnya terdapat azimul barokat, Barokah di dalam bulan wadah nikah aku mabarok. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dua kepungan. Bagi orang yang siap puas. Enak apukah bunga. Tinglah tinggal bunga. Kulaku wadah saya lebih bunga boleh. Orang yang siap puasa nikah. Sebekal lebih bunga boleh, dia Alam bian bahan bunga, ada yang laku. Nah, abu. Apu kalah karab bunga, cuma, co. Dari kebungaan, saya kuk laku. Eh, perangkir saya dengan ajanan ya, eh, Puan Allah. Bila, manik. Kebungaan saya, parang-angkir. Farhaddan inda liqa iroh. Gabungan ketika tapangi sarang pangeran. Gabungan ketika tapangi sarang pangeran. Tapangi sarang ajal depan Allah Subhanahu Wa Taala. orek ahli suarke Ketika kamu boleh pemasok dek kesuara, orang ahli neraka pemasok dek ahli neraka. Ini kepahe pada pengumuman. Ya, ahlal jannah. Innalakum indallahi muaidan. Yuridu an juzak ay, ayun jizakumuh. Hei ahli syurga Allah Taala andi cenci kamu ya an ingkari setiara Allah Taala akan dipenuhi akan dilaksanakan janjinya dipenuhi janjinya ahli ahli syurga lagi menguna Sebab ahli suarga kentang pun lah. La tak rangka orang pun. La tak rangka orang. Kita beri apa boleh. Kita boleh. kenikmatan lain. Cikgu yang tempengkan lakar lepa berda. Rapa lepa ganteng. Leparat dil. Cikgu yang masuk suarga. Lakar La kita dapat all labor mator akhirnya kajianan depan Allah kan kain tom onlah apa berah tempungat apkin gusti alam yuthqal mawazinuna kan am kullu birr tamman ka buzun al-atihi wa yubayyad wujuhuna Atau. atabwa alam yuthqal mawazinuna kan Allah Taala kunna mubarra de katim penganaptini wa yubayyid wujuhana ban lama tera de kemua-mua akti ni wa adkhalnal jannata ban Allah Taala akan ampun dan masuk akti ni ke syurga wa akhrajna minan nar ban akti nak boleh keluar dari neraka malaikat Ya Ajunah pun Allah. Kik mana boleh? Kenapa kikmah dia boleh? Kecumparan. Saya lebih. Kepungaan Kebahagiaan. Kesenangan. Kenapa kikmah dia saya lebih boleh? Kenapa kikmah dia boleh? Akhirnya. Ketika saya tanya ke tiga adil tu. Maka hijab lain-lain saya menghalangi antara nakabula dan Allah subhanahu wa ta'ala pada saya sengkap saya buka orang-orang ahli suat mengulatin ke pilih kajunan Allah subhanahu wa ta'ala ini kan pun bunga-bunga senang-senang nyaman-nyaman tak ada cung senangan tak ada cung nyaman tak ada cung nikmatan itu pun penting apalah pangki sarang ajunan depon Allah Subhanahu wa taala. Alladzi nafsi biad ma of mun syai'an huwa habb ilaihim minan nadha ila. Demi Allah, demi zat sabar puasa. Tidak ada paparing sediri ajunan depon Allah yang lebih menyenangkan dari paparing bisa nengol Dekajunan dia pun Allah. Kenikmatan-kenikmatan yang lain menikah. Tidak berarti menafi tempeng dan kenikmatan-kenikmatan. ngolatin langsung. Dekajunan dia pun Allah subhanahu wa ta'ala. Pasir apa ni kan? Saya pekal ngolatin panik. antara apa ni kan orang-orang. Saya apuasa ni keparingin. Kepungaan, sarang ajunan, eh Allah, dua kepungaan. Yang itunya, eh beri ketika, eh Puan Yang kedua, ni ke peningin kepungaan. Ketika terpanggi langsung, sarang ajunan, eh Allah, tanpa tedai aling-aling. Tanpa hijab, tanpa penghalang, tanpa penghadang. Tidak selebihnya dengan kiat tempang benbolatin dari kajuna dengan Allah. Subhanahu wa taala. Negakungan saya bareng kiat dekah orang saya apa asah? enceritaki dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taalaan bahwa Malak Jibril suatu saat kento habis dari kajunan pun baginda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam Malak Jibril pas kaca rasa kaca kaca pengilon kaca Tegang kuih, kaca pengelon kaca, apa namanya kaca botei, nereng edelim nah, kaca, penikul beresitong titik celeng, kanji gak bimator ke ikan jibril ya, jibril mahadhil mara atul almir atul bebo. Kenapa kak di to? Kakas ya poteng. Kenapa ken? Mereka Oh kak Dito. to? ada Jumat ken? Kenjina. Ken to ada Jumat. Terus ken beda titik celeng? Kenapa kak Dito? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Titik lengkap di toh, ini titik. se mengunggul Ajunan, dengan kaum-kaum pun Ajunan, atas orang-orang sebelumnya Ajunan. Atas orang-orang Yahudi, atas orang-orang Nasrani. Dari itu kelebihan Epon pon Berarti kelebihan ini, Kak Dintok. Yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Pernah pakai itu? Ini kegembaraan Epon. pon Ejem. di-mejem, Kak Dintok. Ejem terkabulnya permohonan. Permintaan doa di ajunan di Puan Allah mumpas orang nikah doa Allah Ta'ala tepat di jam kita maka mesti terima dengan Allah ada ketawa kita itu berarti kita kita kelebihan di de Ajunan dengan umat di de Ajunan titik itu tidak diberikan kepada umat-umat yang lain Dengar yukat yuk itu berdekat waktu. Istimewa sekali. Mempahasanan orang yang aduk tak tepat ni waktu tersebut. Cuma tak ada pangkir cikgu ini. Waktu cik ini. Mempahasanan tepat ni waktu tersebut. Orang yang pandi ke permohonan di ajunan kepada Allah. Permintaan di ajunan kepada Allah. maka masih terima bahwa Allah fihaz hatun la yuafiqha mu'minun yas'alulah taala min khairin illa stajaballahu lah sabalika wala yista'iduhu min syarrin illa a'adha Allah when orang ini minta Keselamatan, minta perlindungan, minta pengerat, doa De jenat pun Allah. Bagaima kawan Allah taala pekal erat, sepekal aja kepakai dilindungi. Ini ke terjadi ni, nengi hari Jumat lagu ni, lagu. Neka buat deh. Jek seagenga hari Jumaat neka arupaki kaca. Kaca bote ini kepada titik celeng, artinya neneng ihuk tuh kah dituk, nenek ihuk tuh Ini titik menikah, doa Mas Teka Minta ke orang ini ke Mas Teka Trebe, korcek minta ke Mas Teka Yang kedua, monyok on. Selamat dari kecubaan. dari bahaya, di bencana, di malapetaka, dari petena-petena, dari kedaliman, dari kecelupan, -lain dan lain-lain semacam. Untuk perlindungan di waktu kalisah, maka mustai lindungi seorang anak jenazah dengan Allah Subhanahu Wataala. Nak Kak Dinto, Yumul Mazid, hari tambahan, hari kelebihan. Kenapa sih kata Yumul Mazid Kak Dinto? Malaikat Jibril, si Kak Dinto kanji Nabi, Pangeran apa abadi setong corak dan mengisar kefir daus dan tidak bisa buat tempat misik minyak misik seru om dengan pun lepak di maka Yang pasanan ke mimbar dek kemimbar-mimbar Nah penyamanan Elepo kalaban mimbar-mimbar dari cahaya Jadi curang entoh, curang entoh berdek Epon minyak misik, minyak rokom, minyak kasturi Yang hari Jumat kak di sah ke elepo kalaban mimbar-mimbar dari nur dari cahaya. Saya ingin membar-membar menikah. Saya ingin menikah para Nabi, para Nabi. Membar kat ditok terdiri di emas. Saya terkaitkan ke dalam yakut ban Zabarju. Maka pasanan orang-orang, orang-orang nusode, orang-orang yang si semati syahid, orang-orang yang si sekuat iman, orang-orang yang fokus-fokus, si jika pasanan tojuk, neneng i tompon, misik pening. Mujidat keajunan ini pun Allah. Lemgalem ajunan ini pun Allah. Nyajung-nyajung ajunan ini pun Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka mena Allah ta'ala pasalannya diawin. Eh, tang bulan api? Maralah setia Amin tak kasih kok. Apa saya bintang ban kapi. Tantunak oleh ahli suara kesipaleng. Eh, ketemuain. Eh, waktu kakni itu tidak boleh. Namun kerita ini pun Allah subhanahu wa ta'ala. Aslina tekasamangken oreng panika munyo nak about ala ni kan yo on garitoan mardotillah Sabah panika ampon le sitet disepaleng-lengkin ni panik matan suara coba ni garida na Allah sehingga bisa langsung molatindek ni pon Allah subhanahu wa taala ketika ketika bi-ajunan itu Allah penikah dipersilakan, tak marah marah marah minta minta kasih ko lah, persih ko beri naf mahko orang orang ahli suara kefir daus tersebut ni kapasanan motor gapi, abdi dah sebung lain siapa tanam kerindahan pun ajuan musnah. Masya Allah naf al kar di lo, yang nak abdi dalam. Oh iya yalah, pot raditu angkum rido al. Ohilukum dari. Wa analukum karamati. iya yang sengkok ridho. Tak terbangkapi. Kalau ban ridho. Saya bisa memasak ban kapi. Tak terbangkos sengkok. Ban ban di pekal Ebrin karamati. Kemuliaan ban sengkok. Akhirah. e eh, waktu kak risaukan. Pas Allah Ta'ala kentuh. madengagi. Alhamdulillah, Allah s.w.t. Saya ingat orang-orang yang serdus kelihatan mengolah tindak keajunan eh, Allah s.w.t. Mengolah tindak langsung tanpa hijab, tanpa sedang, aling-aling. فَلَيْسَ يَوْمُنْ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ ilaihim يَوْمِ الْجُمْعَةِ لِمَا يَزِيدُهُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ Baka tak ada ahli sepaling yang eh, akan senangin. Dekar orang-orang ahli suat ketempuan-pun hari Jumat Sebab hari jumat itu mendapatkan, namanya pun memiliki karomah lebih setake paling lagi kalau mengenai hari-hari selain. Dan dalam hadis lain yang terang Allah subhanahu wa ta'ala Mada budak ke malaikat, malaikatnya pun At'imu awliya'i he malaikat Paringin de'aran Tangga kasih, tangga kasih, jadi Lamban perintah Allah Taala kali itu maka malaikat berjugas ngaturaki warna-warni epon daerah-daerah. Daerah apa sih tak ada? Aja macam warna-warni, beraneka macam warna, menu, makanan-makanan macam-macam macam <Sessizuk> Allah nilat a'inah. Ini, ini kayak aneh nih. Tak ada benar, gak ternyata. Tak ada benar. Makan nantunya. Dari benar. -da -da -da. Sal umpahan kesak lain. Tekas itu er, nge-debat Namung rasanya lain. Sal ngumpak lain. Sal lain. Lain terus, sehingga selalu nikmat. Tidak sampu Tidak bukti bukti-bukti, ceraen lain rasa. Pada bahan makan nikah, nenek e, es, nenek video, enki nenek e, youtube, tiktok, enki nenek e, facebook, bahan lain semacam. Ah, kenapa orang ini ketaklim san pusan? Sebab selalu baru. Selalu update. Selalu ada yang baru. Nah, begitupun ketika orang panik keadaan. Er. Menurut rasanya ini ketak sami. Ini tak kelembut atau kelembut pun tak. Rasanya tak sami. Setiap umpahan tak sami. Dengan polas tak ada ajaan. Er dadase gagasee. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala majak boleh. Dengan malaikat, eh hey malaikat. Wak lamaringakan setiap inumin tangka boleh jadi. Akhir malaikat bergegas. Apa ba inuman inuman? Ternyata setiap celgukan tak pada pun terasa sajal gukean dan sajal gukean yang si lain tak sami rasana. Pada nyaman, terus janyaman, janyaman, janyaman terus. Dewa pola staring inom gak api. Kabule-kabulean Allah taala, kasihkan-kasihkan ya pun Allah Subhanahu wa taala. Pas Allah taala nikamatabu. Dek ka Kakase kakase na panik de kawali-wali Allah de kakabul ka Allah. Ni ka Muhammad tabu Allah taala ayar robukum qad saddaqtukum wa'di fas'aluni u'tikum. Hey kakase kakase sengkok. Sengkok, pangira ban gapi. Sengko setiarinya anyata akin meno'ne de cenci sengko de kaben Bahan-bahan e sengkok, ejein, menerima kasar ket, minta ngalak sekejengah, maka marah setiap bahan dia, minta kasengkok, apa saya keterangan bahan, ebrin bahan e sengkok, kuste, akhirnya mung terok keridoan telefon ajanan kuste, keridoan telefon ajanan kuste, keridoan telefon ajanan kuste, sampai noda kalok kaling. Ini on keridaan ni pun ajudan. Ini sepaling ikat teruai orang ini ahli sahaja ternyata keridaan pun Allah. Maka mulai makan kita penikah terus minta keridaan ni pun Allah. Alhamdulillah. apa penikah hampir setiap hari. Palingin kesempatan keangkuin minta keridaan ni pun Allah. Dalam Tawas Sulan Fatihah sebelum pengajian. Nyo'un kita kan? Nyo'un oleh keridah ni Puan Allah. Kita lelaki tak patik uning lelaki kan? Ke arah kena keridah ni Puan Allah. Kerana lelaki tak uning kita. Bentuk dek remah keridah ni Puan Allah. Kuk laku tengah pun. Dapat ke korban. Dapat dekah akhir alam akhirat. Kuduhi kau uningin nilai kerida ni pun Allah Subhanahu wa taala pada bansi nikah orang panikamana Nabi entar de kesetong orang ke saking ni bini entar ke, ke laki ke laki entar ke ni bini. Nek binin keserang atau bagi laki-laki seorang, keserang, sentar banyak. Maka waktu disak si paling keterin kenapa? Kan terlalu keratu. Siapa si paling keratu ke Nek binin? Saya paling keratu ke laki. Mungkin sini. Entah ada orang yang saya kesenangan. Maka orang yang paling keterok, setiap orang yang saya paling kesenangan. Terok kesenangan kan? Andi idola, idola makhluk misalnya pun. Kenapa sih paling yang keterwain? Yang keterwain kan seneng nih? Benci idolanya, terwain kan seneng kan? Eh tempeng, bencuk erik beriin selain, selain kita Nah penyamanah cecen, cecen lain, kentai kenal, kentai keseningin. Bah buat di situ, orang ini ke kenal, i keseningin. Tanah, petak, petak, every in cecen. paling kenal, apa ini ke mas teh? Siapa yang? Eh ke teruen, orang yang kepi ini ke kenal, i teruen, i kesening dapat di idola ke? Bersih di Akhirnya orang si paling kesenengin mas teh saya palingin si paling terhormat Orang si paling kesenengan, orang si paling kenal pasti every mensuguhan, kisuguhan si paling istimewa, si paling istimewa. saya Begitupun orang paling mengidolakan Allah Subhanahu Wa Taala. kenapa si paling ikut terowen? Allah, terowat cerita Allah Teru karaktul Allah, teru karaktul ke Allah, teru karaktul Kan sini? Ini kesipuan yang kita tarik. ketika Ketika kon minta dengan Allah Ta'ala. mana mana minta kasih kau. Saya minta kenapa? Keridu'un. Melalui keridu'an Allah Ta'ala, kita senangin Allah. Kenapa pun kuntus? Ada yang bertadak sekarang. Jalikah senangin. Jalikah ridu'in Allah Ta'ala. Mula-mula, oleh gereja Allah Ta'ala, mereka pun mendapatkan segala sesuatu yang paling diinginkan. Ketika event sarang, kabur, kabur, Allah, kakase kakase saya pun Allah Ta'ala. Aktifnya kredit ini pun aju dan Kerida ni pun haju dan khusyik. Kerida ni pun haju dan khusyik. Oh, iyalah. Sekok ridha ada kembang kapi. Saya tahu. Ada tambahan boleh. Selain dari ridha dan sekok, adik ada pukul beritambahan. Katrodit tuankum, waladayal mazid. Kibadu ridha kembang kapi. Kibadu tambahan ni boleh. Tambahan dari sekedar ridha. Padahal ridha ni kan pun lah puncak kenikmatan. Tapi ternyata lelaki, tambahan boleh. Kenapa gitu guste? Tambahan gitu. Al-yawma uqrimukum bi karamatin aqdhamma min dhali kakuli. Seko setirah pekal abrik. karamah kemuljaan dan kebanyakan kakti sejauh lebih akum kemuljaan jenis. etempang ban kemuljaan, kemuljaan selain. Termasuk etempang pengbanding dari banding dari sekolah. Ya, marah. Buka hijab secara kajunat dia pun Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang kebola-kebola Allah ta'ala Kekasih-kekasih Allah ta'ala Golatin ke kapi secara langsung Dia kajunat dia pun Allah subhanahu wa ta'ala Langsung acungkel ke kapi Asal jod ke kapi Ya Allah ta'ala Apa-apa-apa Masal jod ke kapi dia Ung Ungat-ungat Dia nak dia berni kenangan ibadah lah Ada ibadah sedia Ibadah dia nak nya. Bahan mana sujud? Ah, sujud ini tunya. Setelah ini tunya, akhirat ini. Ini kena ibadah. Ungat, ungat, ungat. Tidak ada sujud. Masya Allah begitu. Ungat. Orang yang panik. Kalau paham kenikmatan-kenikmatan yang sebelumnya. Tak ada kenikmatan yang pernah dirasakan. Karena pola ketompangan nikmat. An-Nadhar. Ilallah subhanahu wa ta'ala. Olaq. Andi kenikmatan. Bisa ngulatin langsung. Dekajunan. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ikunul nazaru ahabba ilahim min jami'in ni'am. Bisa dekajunan Allah Dekajunan. Paling diinginkan. Paling disenangi. Paling diharapkan. Ketempuan kenikmatan. Kenikmatan. Selain sakapi ini kenikmatan. Pada ternyata. Kenikmatan yang lebih disenangi, yang lebih dicintai tempeng buat kenikmatan kenikmatan saat. maka akhirnya, orang ini ke pasanan suruh mulai, ke kamar kamar pasanan datang room dari bawah benar aras. Om Panika datang dari bukit Misik. Bukit Misik. Misik Potek. Jadi bukit. Seterdiri dari Misik Potek. Kenapa bukit nih? Bukit Panika. Semacam. Gunung. Tapi. Saya ingat gunung Betan. Mabain-ban gunung. Cuma tertimbun tangki. Nikinya ada bukit. Ini ke bukit terdiri dari minyak kasturi, minyak kasturi poteh. Senk mistik-mistik pun ketika ampolai capok angin panik kapasan nyebar mistik deka cetak-cetak orang ahli-ahli syarikat deka cetak-cetak serasan kasih-kasihan Allah Taala termasuk juga deka apa nyaman bunuh-bunuh jalan-jalan atau tempaan-tempaan tersebar misi punik saya ke sama bau harum wangi maka dari bidadari dari saya berni kamar-kamar saya berni tempat ini berkeluarga keluarga-keluargan ini kayak latin tambah ganteng, tambah sokek tambah anggun jauh lebih sokek, jauh lebih ganteng jauh lebih sokek ete pemben sebelumnya ki pemang tak setat de co keun ke mun ki so kan ki kalang gende ka kala ete pada tengah tak pemang kata ben tengah tak datang padi kenapa marek ene sebab ampolang latin. ajunan epon tambah subhanahu wa sebab orang pendek ka ampon la Nak penyamana. Eh. Pada apaan? Misik-misik penikah. Saya ingat. Bidah dari-bidah dari kapi. Nguja aki. E tempatah. Innakum. Kot reja'atum. Ala ahsalima kuntum. Sampaian kapi mas. Mimpian mas. Laki-laki api na. Pemulai ni Kak Adi lebih ganteng sebelum ni mas. Mak yang berganteng ajun ni mas. Tak e pun bidadari-bidadari. Yang mayang dimuliakan Allah SWT. Makanan ni dalam bulan Ramadan Kak Adi Andi kebungaan seluar biasa. Ewok waktu ini langkong-langkong e akhirat. Separlah ini malaki. Ini e dalam bulan Ramadan. Mereka katil atur di min mereka mau inafatah, nana kapat hamobina bansat rosaki, kak disahaki, surat al-fatah. Maka ka mahlambon the bird said budi ke ka ni to deki ketaupunlah adan qawsul asyhadu alla ilaha illa allah astaghfirullah sami'na wa at'na as'aluka ni'mat awalan jannata wa na'udzubika min sakhotika wan nar asyhadu alla ilaha illa astaghfirullah Allahumina minanas al quribat wal jannah, wa dan aku min sakhatik dan jannah. Maka maus telah kalah. Ketika buka, di para buka para buka. Kemudian para buka mau punikah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu nas'aluk Allahu akbar. jannah. وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِيكَ وَالنَّارِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ أَسْتَغْرُ اللَّهِ اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِيكَ وَالنَّارِ Taloq A'laik Pas terosakir dengan penasaran Taloq A'laik اللهم إِنَّكَ أَخُونَ كَرِيمُ تُهِبُّ الْأَخْوَ فَأْف qaumain inna fun garim dhibul ahqa qanni marabillah tarawih biasa neka neka dari asal sirat epon waqi epon mutakallim bathah menjadi mutakalliman ghayab jadi darman syahdu walla ilaha illallah nasta'in billah nas'alukal nas nas jannah Lomi ina nas alu karidoa koaljana, lomi ina nas alu karidoa koaljana, wana odo vika min nas hokti kawan na lomi ina nas alu karidoa koaljana, wana odo vika min nas hokti kawan na singapono leto lokalik ini maos, lomi ina kaafung karim, tuhe bul afua fafo ana lomi ina kaafung karim, tuhe bul afua fafo Neket jugan e maus Endalekana para jempet are E maus kini kah? E tempeng bengguni ngabas jubon oh kah? Damba Harta Longke Cekapu kah? Anggok maus Aşşadu aṇ-Allāhi jannah. Wa jannah. Wa sanan juga sambingan tos pukah sambingan tos pukah maus ya azimu ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk yuqiruz dzambal azim innahu la yuqiruz dzambal azim illa al azim ya azimu ya azimu anta ilahi la ilaha bayru. Iyugfir liya zambal azim. Fa innahu la yagfirul zambal azim. Illa al azim. nikatos katasnya tasbuka. Ya azimu ya azim. Anda ilahi. La ilaha gairuk. Iyugfir liya zambal azim. Fa innahu la yagfirul zambal azim. Hilal al-azim. Sebab orang yang mahu sepanikah. Ada ikan. Apakah? Nika. Itu saya tidak sekali. Benar Allah pada bangkit purulahir dari ibu. Kamu pada orang yang lahir dari ibu ni itu setan. tidak ada. Fahbi ajunan Rasulullah itu berkata. Alimu haa akibakum. Fa inna kalimatun yuhibbuha Allah warasuluh. wa yaslahu biha amrul dunya wal akhirah arya ajrakki kena po tolepan kapi ajrakki kana po tolepan kapi sebab arya merupakan kalimat saya kesenangan ban Allah kalimat saya kesenangan ban Rasulullah kalak ban sebab arya dek ki urusan dunyana urusan akhirat arya sajan keempat sajian tepak sejauh bagus setia aja jadi dekat nak potane pas alimuhu al akibatum fa inna kalimatun yuhibuhullah wa rasulu wya suruh biha amrud dunya wal akhir oke okay, pak kon aja nak pota ibu lupa Ya, ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairu yuqfir lidz-dzanbal az azim fa innahu la yughfirudz az dzanbal azim illa al-azim. Ya ma yang dimenyatakan Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita tetap pagi pada setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi serta jam yang sama insyaallah ini pun Allah terjukan insyaallah kita akan dikata pangi dalam acara tanya jawab dekik menjelang buka puasa menjelang buka puasa insyaallah di C8 tanya jawab dapatnya di SMS ini sehingga pertanyaan bisa saos bisa saos uh, siapa ting dapat SMS berapa kan nomor teleponnya, jadi bisa tunggu dan nanti, apa namanya menjelang buka puasa di Jawa Barat, karena sekadito ibu dan kola khusus untuk kegiatan Indo VBT, khusus untuk kegiatan Indo VBT, sekadito Benda kegiatan tambahan. Jadi, insyaAllah banyak kegiatan dengan Indo-PBT. Banyak seng S.N. Yang Indo-PBT menambah jenis kula. Namun S.N. Eki, lastare. Banyak mana? Eki seperti biasanya pagi dan sore. Selain keadintok, S.N. sekarang para kiai-kiai selain ra as Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Berdagang Bismillahirrahmanirrahim. rahmatim, fatay <tih> siruna asilun kasah dunia sir Allah yassilana al wa la tu'asil alaina ya mu'assir qul asir yassiruna ya nakul asir fatay siruna asilun kasah dunia sir Allah barikna fi dzurriyyatina wa ta'almi din wa afihum li taati wa arzuqna birohum Allahu hum majmina min aqidus salam wa aqidna bit taqwa wa istiqamah wa a'idzna min mujibati nadama innaka wa wa warahmatullahi wabarakatuh.